Ya, selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Malam ini kita mau belajar yang namanya autonomic nervous system. Apa itu? Jadi, orang bernafas itu begini: ya, manusia lahir dimulai dengan tarik nafas, bayi lahir, ketubannya kering, maka dia mulai Oe, nangis. Itu dimulai tarikan pertama, dan waktu meninggal itu tarikan itu melepas. Jadi, dimulai dengan tarik. Dan diakhir dengan lepas. Menarik ya, bapak manusia hidup, lahir, dia tarik, lalu dia nangis. Lalu terus bernafas, dihembuskan nafas yang terakhir. Itulah dipanggil Tuhan. Nah, sepanjang hidup, satu hari kira-kira 23 kali orang tarik lepas nafas. Nafas yang normal, yang sehat, itu adalah narik nafas, lepas nafas, Waktunya sama. Jadi misalnya tarik 2 detik, lepas dua detik. Tarik 3 detik, lepas 3 detik. Nafas dalam-dalam, tarik 6 detik, buang 6 detik. Lebih dalam lagi, tarik 12 detik, buang 12 detik. Itu udah bagus banget. Kalau bisa, nafas yang sangat dalam itu udah biasanya mesti kombinasi, perutnya dikembungin dulu, nafas perut, sambung nafas dada, nariknya pelan-pelan, kalau tangannya diangkat, udah bisa 12 detik. Buangnya pelan-pelan, 12 detik. Nah, itu namanya nafas yang imbang. Tetapi kenyataannya, manusia hidup ini ternyata, ya, menurut penelitian, itu orang bernafas itu biasanya nariknya lebih lama daripada ngelepasnya. Ya, nah, apa yang terjadi dengan tarik? Apa yang terjadi dengan lepas? Ini menarik, sebenarnya penelitian yang menarik, ilmu yang menarik. Tapi bagi beberapa orang, mungkin ya malah jelimet, ya <laughs> kok jelimet, Pak, langsung praktek aja gitu ya. Ya, kita buat pelajarannya yang sederhana, jadi manusia bernafas, tarik lepas, bagusnya imbang. Kalau pakai filosofi Korea ya, namanya yin yang gitu ya, atau kita pakai keseimbangan. Nah, Nanti kita akan praktek supaya kita bisa mencoba, gitu ya. Kita coba tiga, tiga metode, ya. Tiga metode di mana yang pertama kita menariknya lebih pelan, buangnya lebih cepat lima menit, ya. Itu semuanya hampir mirip dengan coffee breathing, tapi kalau coffee breathing itu buangnya kayak disengal-sengal, disendat-sendat. Nanti kita enggak, ya. Kita coba sambil kita pasang uh, oximeter. Tapi malam ini kita perhatiannya pada denyut jantung. Kalau Wim Hof 1, Wim Hof 2, kita perhatian pada saturasi. Gimana bisa saturasi 100. Karena gampangnya itu kalau saturasi naik, maka pH-nya naik. Tubuh atau darah penuh dengan oksigen, maka darahnya alkali. Darah penuh dengan CO2, darahnya asem Kalau teman-teman mau ngelihat, itu bisa ngelihatnya namanya Wim Hof Studi jadi masuk ke YouTube, ketiknya "Wim Hof". Studi itu paling banyak mengenai penjelasan ilmiah bagaimana orang berolah nafas metode Wim Hof dan badannya dipasang aneka sensor ya untuk memonitor pH darah kita. Selama ini saya selalu beli pH meter karena yang kita monitor adalah pH urin, tidak sama tapi itu mengindikasi kalau misalnya orang nyuci baju buangannya itu nah urin gitu ya. jadi urin itu kan sampah-sampah metabolisme pasti lebih keruh daripada air cuciannya atau dengan kata lain ya biasanya PH urin pasti lebih asam daripada PH darah tapi kalau baju itu dicuci dibilas tiga kali atau empat kali sepuluh kali gitu. ya air bilasan sama air pendingnya sama gitu ya. nah sama juga bisa dibayangin kalau air buangannya udah bening, ya pasti di bening juga. Itu memang ilustrasi yang tidak tepat, tapi bisa mewakili. Bisa dibayangin kalau kita punya pH urin itu tujuh, itu ya darahnya mungkin tujuh setengah, gitu ya. Tapi bukan berarti kalau misalnya kita olah nafas, lalu pH nya 8, pH darah kita delapan setengah, enggak. Jadi pH pH darah itu stabil. Untuk menjaga kestabilan itulah, maka ginjal bekerja. Kalau kelebihan asam dibuang, kelebihan pH basah juga dibuang, kira-kira gitu. Jadi darahnya stabil. Tapi bisa dipastikan kalau misalnya orang minum kista kanker tumor diabetes itu kan kadang-kadang pH-nya bangun tidur di bawah 6. Nah orang sehat punya anak sehat dites pH-nya tujuh tujuh setengah. Jadi kalau sudah limbahnya itu pH-nya itu di bawah lima apalagi udah pasti juga darahnya asem, gitu ya. Maka namanya mengindikasi. Nah dalam YouTube yang diketiknya carinya Wimbo Studi itu ada orang-orang berolah napas dipasang alat-alat sensor di tubuhnya, dimonitor pH darah, pH-nya naik, ya. Nah kita nggak pH darah, nanti tentang ke lab mahal, ya. pH urin, udah dibuktikan teman-teman yang angkatan pertama, yang udah sebulan lewat, wah udah, udah merasakan tuh ya, pH pH urinnya bangun tidur dari di bawah 5, sekarang bisa di atas 7. ya. kista kanker menurut saya makin, ya. Kalau pH-nya di atas 7. sama juga covid virus bakteri itu hidup di bawah enam pH enam, enam setengah dibawah itu udah bahaya, makanya orang diabet komorbid, ya karena apa tubuhnya asem Nah, ketika bicara metode Wim Hof itu metode satu dan dua bagi yang baru bergabung ini apa ini Wim Hof gitu ya, ya nanti akan akan ke situ nanti pas modul satu. Modul satu itu sebenarnya regenerasi sel, ya pembukaan, tapi banyak eh, banyak grup yang saya skip aja biar cepet ya, karena yang daftar banyak sekali. Walaupun kadang orang sudah daftar, daftar lagi ya, habis itu left, left, left. Orang masuk jadi nggak bisa. Jadi, modul satu itu regenerasi sel, itu sebenarnya penting untuk wawasan keseluruhan mengenai kesembuhan. Setelah itu, wimpov satu, 2. Wim dua, wimpov tiga, itu sebenarnya ice betting. Kita nggak belajar karena itu mandi di IRS susah. Wimpov lanjutannya lagi itu namanya mind focus. Itu kalau masuk YouTube nggak ketemu, karena itu modul berbayar. Nah, yang mirip dengan Mind Focus itu adalah MBSR, Mindful Base Stress Reduction dari John Kabat-Zinn. Maka saya sering sebutnya John Kabat-Zinn. John Kabat-Zinn ini mirip juga dengan Baiteko dari Rusia, mirip dengan Dr. Patricia Garbang. Kalau saya sebut tiga tokoh di dunia yang mengajarkan olah nafas modern, ya John Kabat-Zinn, Dokter Patricia Gabang, sama Baiteko atau Rusia. Di bawahnya Dokter Patricia Garbang ada muridnya namanya Lukas Saya suka banget dengan kalimat-kalimatnya. Nah, malam ini ini adalah bagian dari bukan Wim Hof, ya, bagian dari yang John Kabat-Zinn, di mana bernafas itu pakai hidung keluar lewat hidung, atau boleh juga disebut kayak Wim hof yang main fokus, gitu ya, tapi saya. Bedakan aja ini, bagiannya John K. Sim. Tarik lewat hidung, keluar lewat hidung. Nah, manusia itu tadi, saya bilangin, bernafas itu punya kecenderungan lebih lama nariknya. Kenapa? Kalau anak-anak baru lahir, mungkin akan imbang, malah ya. Ketika makin dewasa, nariknya lebih sering. Kenapa sih? Apa dengan? dengan Apa lap, nafas narik? Ini penjelasan sederhananya, yang banyak dipakai juga oleh pembicara di internasional mengenai autonomic nervous system, simpatik nervous system, dan parasimpatik nervous system. Gampangnya itu begini. Kalau teman-teman nyebrang jalan, mau ketabrak mobil, itu tarik nafas atau lepas nafas? Coba diiket-iket dulu, kalau misalnya mau nyebrang jalan, mau ketabrak mobil. Tarik nafas mungkin begini hati-hati jaga-jaga gitu ya hati-hati jaga-jaga pasang muda-muda tarik nafas mau ketabrak mobil atau lepaskan ah mau ditabrak ya pasrah deh ceger kena tabrak atau siap-siap gitu ya ya biasa orang itu tarik nafas siap-siap fokus berjaga-jaga mata terbuka gitu ya kalau di musiknya I Love You ha ah, yeah. atau I love you. Oh. <laughs> Enggak lah ya. Kalau orang dengar I love you, ah, relaksasi. Jadi tarik nafas itu fokus, fokus. Tapi juga stres, kortisol, Ngelepas gula, siap berperang. Namanya fight fighting. Tarik lepas nafas itu simpan gula. Maka dari sini nanti akan berhubungan sama orang yang diabet. ya. Dalam kelas yang lain, kelompok yang lain, banyak orang olah nafas, lalu malah gulanya naik, gulanya naik. Ada yang bilang itu glukogenesis. itu bukan. Menurut saya bukan. Ya, sekarang saya bilang itu bukan. Kenapa? Tariknya kelamaan. Tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. Itu kan nariknya lebih panjang. Gulanya naik lah, gulanya naik lah. Ya, kenapa? Oke, saya jelasin aja ya. Saya pinjam saya pinjam videonya orang lain buat jelasin jadi pengetahuan malam ini nanti akan berguna untuk mengendalikan gula mengendalikan denyut jantung teman-teman yang aritmia dan ini juga nanti akan menjadi dasar harusnya tadi pagi juga ya tapi kita tadi pagi udah praktek dulu udah terserah metode apa gitu ya tapi paling besok pagi nah teman-teman mulai besok pagi bisa pilih yang mana tergantung keadaan teman temen denyut jantungnya tinggi atau rendah punya diabetes atau enggak mau nurunin gula atau mau naikin gula <guluh> bahkan bisa mau bakar gula atau simpen gula ya nanti Oke okay, saya kasih teorinya dulu ya dasarnya dulu ya biar kita punya pengertian walaupun saya cari saya carikan YouTube yang sederhana yang yang yang kita nanti bisa mudah mengerti ya. Memang videonya bahasa Inggris tapi nanti saya jelasin aja biar lebih gampang ya. Oke. Okay. Autonomic nervous system. Oke, okay. apa sih itu? Gitu ya. Oke. Okay. Saya puterin videonya sebentar ya. Increases cardiac output, accelerates respiratory rate, releases stored energy and Oke, sebentar, saya mundur lagi sedikit, nanti saya stop-stop aja kalau gitu ya. TSNS. In situations that require alertness and energy, such as facing danger or doing physical activities, the ANS activates its sympathetic division to mobilize the body for action. This division increases cardiac output, accelerates respiratory rate, releases stored energy. Okay, ya. Dalam keadaan bahaya, alert ya. Seperti tadi saya katakan misalnya mau ketabrak mobil, ya, mau diserang orang lain, maka mulai wah, ya, itu yang hidup adalah simpatik nervous system. Gimana jantung berdetak lebih keras, paru-paru mulai aktif, dan gula dilepaskan. Jadi kalau olah nafas itu nariknya lebih panjang, ya karena simpatik ini tarik nafas, maka gula dilepaskan. Kenapa? Siap-siap mau berperang. Maka disebut juga flight atau fight. ya. Ada yang nyebut fight atau flight. Siap-siap untuk terbang, siap-siap untuk berperang. Ini uh, tubuh uh, konsentrasi. ya Pada saat yang sama, maka matanya membuka. Gitu ya Itu disebut simpatik nervous system. Nanti ini dihubungkan ke olah nafas. Sambung lagi ya, sedikit, biar ada gambarnya. ...and dilates pupils. At the same time, it also inhibits body processes that are less important in emergencies, such as digestion and urination. On the other hand, during ordinary situations, the parasympathetic division conserves and restores. It slows heartbeats, decreases respiratory rate, stimulates digestion, removes waste and stores energy. sebaliknya ketika parasimpatik nervous system, maka denyut jantung semakin pelan ya. Paru-paru mulai rileks, lalu gula disimpan. Ya. Mulai terjadi metabolisme untuk pencernaan itu adalah parasympatik nervous system, ya. The sympathetic division is therefore known as the fight or flight response, while the parasympathetic division is associated with the rest and digest state. Nah, kalau simpatik itu fight atau flight. Ya, fight itu berarti siap berperang, berjaga-jaga, fokus, stres. Sedangkan parasimpatik adalah kerjaan sistem untuk istirahat ataupun mencerna santai duduk kalau ini siap mau berantem gitu ya. Despite having opposite effects on the same organ, the SNS and PSNS are not mutually exclusive. In most organs, both systems are simultaneously active, producing a background rate of activity called the autonomic tone, a balance between sympathetic and parasympathetic inputs. This balance Nah. Dalam tubuh yang normal yang sehat maka yin yang imbang, simpatik parasimpatik imbang, semuanya dibutuhkan. Kita butuh energi, kita butuh istirahat, kita butuh melepas gula untuk kegiatan sehari-hari, kita butuh menyimpan gula dengan keseimbangan itu maka denyut jantung teratur. Ketika tidak seimbang, apa yang terjadi? Ya, tidak seimbang itu ketika orang macet di jalan, stres, ada deadline, ya, keadaan mengkhawatirkan, takut, gelisah, maka jantung berdetak lebih kencang, gedug gedug gedug gedug. Ketika jantung berdetak lebih kencang, gula diproduksi. Persiapan untuk berantem, bertengkar atau flight atau terbang, maka gulanya naik. Maka orang marah gulanya naik. Orang takut gulanya naik, itu yang sering orang sebut dengan glukogenesis, ya. Sebaliknya pada waktu tenang, relax, tubuh berpikir bahwa tidak butuh energi karena tidak akan berantem, nggak akan berperang, dia mencerna dan menyimpan gula. Nah, yang menarik, ini semuanya selama ini dikenal di bawah kendali saraf otonom. Jadi kita nggak kendalikan. Kita tidur, jantung bekerja dengan pelan. Kita bangun, jantung berdetak lebih cepat. Kita lari, dia mengikuti lebih cepat. Itu udah autonom. otonom. Otonom itu artinya udah otomatis. Kita nggak nggak nggak nggak mikir, nggak memerintahkan jantung bekerja secara otomatis. Pankreas bekerja secara otomatis. Nah, menurut saya di sini hebatnya ilmu olah nafas. Ternyata bisa tidak otomatis lewat olah nafas, atau orang berkata lewat meditasi ternyata ini kita bisa kendalikan. Ya, kalau dibahas terus tuh teorinya panjang banget tuh ya, bahasa Inggris semuanya. Saya mau lompat langsung praktek aja ya. <laughs> ya kita langsung praktek aja dah gitu ya. Nanti sampai praktek kita praktek 5 menit. Kali 3. Jadi Pakai jeda dulu, ya. Sekarang kita akan coba, teman-teman, pasang oximeter, amati diri sendiri, ya. Saya juga akan mencoba nanti untuk menunjukkan. Tadi saya ini, ya, detak jantung cukup tinggi, ya, 100 gitu, ya. Kenapa nah, ini tadi, jam setengah delapan lewat dua, jadi setengah delapan, tiga puluh itu, grab baru masuk halaman. Jadi, saya tadi pulang dari Surabaya mendarat jam setengah lima tapi nunggu istri dari Denpasar mendarat jam 5.20 jadi kemarin kami sama-sama di Bali lalu saya ada tugas ke Surabaya dulu dua hari baru hari ini sama-sama pulang ke Jakarta ambil taksi yang di bandara tadinya mau ngambil Grab ditawari taksi yang di bandara ini harga udah termasuk tol kok semuanya gitu saya tinggal di Bintaro, ya harusnya naik tol masuk tol yang arah alam sutra pintaro itu cuma biasanya cuma 32 menit. Ini dia bilang wah itu mahal Pak di tiga ribu anggarannya yang lewat Puri Indah itu dua ribu beda tiga ribu. Ya daripada berantem ya sudahlah motor dikit nggak apa-apa lah gitu ya. Padahal di bandara kita bayar tiga ribu sampai Pintaruh udah all in gitu tapi ya sopirnya mau pakai yang murah gitu ya lewat Puri Indah. Dia harusnya ngambil jalur kiri yang bisa lewat ke Tol Indah, ya. Mungkin nggak tahu dia ngalamin juga. Ya, kita namanya naik Grab, ya, udahlah, sambil WA gitu kan ngambil jalur yang tengah, yang ke arah Pluit. Waduh, jadi Grabnya lurus ke arah Pluit begitu ngambil jalan tengah nggak bisa keluar pulih yang di depan gitu ya pulih yang di belakang oh dia. harusnya 40 menit sampai rumah satu jam setengah lebih gitu ya makanya ya aduh nah, ini membuat tadi denyut jantung saya ya sembilan harusnya kalau duduk begini ya ini turun mulai turun dia ya, 97. tujuh karena ya pasti ada rasanya udah janji jam setengah delapan ya tunda dikit 96. ya nah sekarang kita akan mencoba, ya, bernafas 5 menit. Saya kasih hitungan hanya setengah menit supaya saya itu saya akan praktek, gitu ya, empat setengah menit. teman-teman prakteknya 5 menit. Tarik nafas empat detik atau lima detik. Tuh dua tiga empat lima. Ya buangnya kira-kira satu dua -kira detik. Ya kita coba empat menit aja, empat lima menit, ya. Untuk melihat bener nggak tadi tuh teori yang di YouTube tenjuk <tinyut> jantungnya naik ya supaya ada dampaknya kelihatan kita coba empat menit ya kita mulai tarik nafas satu dua tiga empat lima lepaskan tuh dua tiga empat lima lepaskan saya akan ikut juga ya. Ya, teman-teman kalau mau dilanjutkan silahkan saya tekanan denyut jantung saya udah sampai 106, jadi denyut jantungnya cepat banget ya. Saya tarik tadi sekitar empat lima detik, <tuh> gitu ya, nggak sampai lima detik. Ini denyut jantung saya dari 104, 105, ya 106. Ya, sekarang mulai perlahan-lahan lagi ya mulai turun lagi. Ya kita asap sedih sejenak, <tuh> Boleh terang nggak jadi kita tariknya lebih lama, kan? Itu berarti masuk lebih banyak simpatik nervous system. Ya, Kalau menurut teori autonomic nervous system, maka bernafas yang tarikannya lebih lama, itu disebut membuat kita berjaga-jaga, mata kita melotot, kita siap sedia, kayak mau orang berantem, mau berperang, pasti ngantunya hilang, denyut jantung naik, ya paru-paru naik, gula dilepaskan, ya makanya kalau bernapas seperti ini mungkin nanti kalau tes gula gulanya naik, termasuk Wim Hof satu, ya ketika tanpa ada relaksasi, kalau Wim Hof dua masih ada tahan nafasnya, dan lima menit terakhir 15 kalinya relaksasi atau metode Wim Hof satu yang saya sudah modifikasi sebenarnya itu kayak 50 tarikan terakhir itu kan saya lebih pelan lagi gitu ya. Nah, itu sebenarnya sudah mulai masuk keseimbangan. Kalau misalnya betul-betul 200 kali seperti juga yang diajarkan di kelompok lain, Puh. Puh. Puh, gitu ya. Itu gulanya pasti naik. Ya, karena nariknya lebih lama daripada lepas Ya. Nah, sekarang teman-teman kalau misalnya apa namanya gulanya-gulanya apa namanya uh, genjit jantungnya udah kembali normal ya kalau tadi sudah kembali normal ya paling enggak sekitar 90 80 ya tergantung bicara apa enggak ya tadi kan waktu tarik nafas itu sampai 105 saya ya jadi memang betul kalau kita Uh, kalau teman-teman, misalnya, nggak bisa ngerasain bedanya, mungkin boleh diperpanjang. Ya, tadi kan kita kayaknya nggak jadi ya, menit, ya. Cuma menit, ya. Udah nggak enak, Dada Udah nggak enak, ya. Tarik nafas lebih panjang, itu nggak enak. Itu stres, itu kortisol naik. Ya, kortisol naik, insulin ketekan. Karena insulin ketekan, gulanya naik. Nah, itu disebut sympathetic nervous system. Yang paling bagus itu imbang, ya. Pelan-pelan dan imbang. Nah, kita akan coba pelan-pelan dan imbang ya. Apa yang terjadi dengan denyut jantung? Kalau teman-teman mau eksplorasi lebih jauh bisa ya. Coba yang tadi tarik 4 detik, buang 2 detik. Jadi 42. Terus itu sampai keringetan, sampai kayak mau panas. Denyut jantungnya sampai naik begitu ya. Coba aja 30 menit, 20 menit kalau kuat. Terus coba tes gulanya, sebelum sesudah. <laughs> ya, saya jamin gulanya naik. Ya, itu gunanya buat apa? Gitu ya. Buat orang yang tekanan denyutnya rendah. Ya, jadi misalnya teman-teman yang selama ini denyut jantungnya itu 50, 60 kan ada kan? Nah, ini dia buat Anda, ya. Nantuan melulu, denyut jantungnya 60, 50, 70 paling tinggi, 60 lagi. Siang-siang juga begitu. Coba olah nafas nariknya lebih lama. Denyut jantungnya naik. Tiga jam sekali. Nanti kalau rata-ratanya 60 bisa 70, rata-rata 70 bisa 80, stop di situ aja cukup, ya. Lalu mulai masuk yang keseimbangan. Jadi orang yang denyut jantungnya rendah, denyutnya rendah, jantungnya lemah, denyut rendah, ini latihan buat teman-teman yang seperti itu, ya. Seberapa sering? Ya, paling aman tuh kalau mau paling aman tuh segala sesuatu nggak sama moyo ya, sehari sekali dulu aja bisa gitu. Takutnya itu nanti kayak dadanya sakit gitu ya. Ya udah sehari sekali dulu aja dah gitu ya. Jadi 10 menit tapi denyut jantung naik ya. Untuk yang nafas lama lepaskan tadi ya. Jadi misalnya udah seperti ini jantung jantung masih ada yang masih ada 57 gitu. Sering-sering ya. aja supaya naik nanti jadi 70. Kalau tadi saya boleh berangkat dari 90-an ya. Normal kan 95, 94 saya agak tinggi. Kalau nafas seperti itu Nah, tadi 105. Nah. Sekarang kita coba yang imbang dulu, ya, yang imbang. Jadi kalau yang teman-teman denyut jantungnya udah seratusan, ini jangan ini. Ini jangan, ya, karena nanti tambah kenceng. Ya, jangan. Jadi simpatik nervous system dan parasimpatik nervous system. Gampangnya tarik itu simpatik, lepas itu parasimpatik. Ying Yang. Ya tarik lebih cepat lebih lama tuh dua tiga empat lima ya denyut jantung naik jeron jeron jeron jeron jeron jeron jeron ya ini memang kita pikir fokus pada denyut jantung ya kita nggak fokus pada saturasi dulu ya denyut jantung supaya kan orang itu ada yang masalah dengan ph masalah ph dan saturasi udah fokus wimbof satu dua dan itu juga naiknya nggak banyak banyak karena wimbof satu dua juga tidak sedramatis yang tadi ya satu dua tiga empat lima buang buf. tarik satu dua tiga empat lima buang buf. kalau saya ngasih abah bawa wimbof kan lepasnya juga tarik nafas lepaskan tarik nafas itu masih sedikit imbang walaupun sedikit lama masih nariknya. Tapi karena nariknya pelan-pelan, lepasnya pelan-pelan, tidak sedramatis yang tadi kita coba tarik satu dua tiga empat lima tarik lagi ya denyut jantungnya naik ya. Kalau misalnya Pak denyut jantungnya tetap nih delapan oke, nyobanya lebih lama. Ya tadi kan saya bilang kita kan 5 menit gitu ya, saya nanti cepat banget udah sampai 105, udah saya berhenti deh kalau teman-teman terusin terusin gitu ya. Nanti teman-teman yang misalnya punya denyut jantung 80 sembik apa-apa ya, 80 itu udah bagus tapi 70-80 itu ide ideal. Denyut jantung dalam posisi duduk santai di paling minimal 60, maksimum 100. Itu denyut jantung dalam kondisi santai duduk. Berjalan ya 100, lari ya 110 lari cepat ya 120 kayak orang uh, mungkin saya bahas dulu kayak orang aerobik. Teman-teman mau aerobik tujuannya apa? Bakar gula. Jangan lebih dari 220 dikurangi umur kali 0,7 ya. Grup-grup yang lama saya sudah post mengenai ini. Grup yang baru nanti saya post. Maksudnya grup baru pun ya kalau nggak baru banget ya, kayaknya grup 42 ke bawah juga sudah ketika saya post mengenai denyut jantung. Denyut jantung pulse aerobik Ya, teman-teman yang gemuk, gendut mau bakar lemak, maka denyut jantungnya kalau treadmill kan harus mencapai denyut jantung pulsa aerobik, puls aerobik. Batas maksimalnya supaya aman 220 dikurangi umur kali 0,8. Itu ketemunya kalau umur-umur kayak 50 tahun ya kira-kira bisa 130-140 ya. Makin tua makin sedikit. Makanya 220 dikurangi umur Mau umurnya makin gede, nanti angkanya makin kecil. Batas bawah, 220 dikurangi umur, kali 0,7. Jadi kalau mau bakar lemak, justru pulsanya harus di atas batas bawah. Karena kalau di bawah batas bawah, yang dibakar adalah gula di dalam darah. Kalau di atas itu, mulai bakar lemak. Nah, kalau mau kurus Berarti harus treadmill sampai pulsanya di atas batas bawah treadmill. Teman-teman diabet, udah makin kurus-kurus-kurus-kurus, jangan sampai melewati batas pulsa aerobik. Nanti lemaknya kebakar, udah krempek kebakar lemaknya, habis nanti gitu ya. Jadi cukup di bawahnya batas pulsa aerobik supaya apa? Supaya gulanya yang kebakar nah itu kita bicara denyut jantung nih kita nggak ngomongin saturasi nih ngomongin denyut jantung dan gula nah orang yang mau membakar gula di bawah batas berusaha aerobik mau bakar lemak di batas di atas batas bawah aerobik di bawahnya batas atas aerobik nah sekarang kalau olah nafas gimana teman-teman yang olah nafas dan denyut jantungnya cergan cer, relatif tinggi tetap jangan sampai melampaui batas pulsa aerobik. Ya, orang aerobik, pulsanya naik. Lari, ya, orang tidur pelan-pelan. Bangun, makin cepat. berjalan lebih cepat. Lari, lebih cepat. treadmill. Nah, masuk batas aerobik. Dalam kondisi santai, ya, harusnya 60-110. Di atas itu, di bawah ini, kalau sudah sebut sakit sakit aritmia, denyut jantung enggak enggak enggak di ideal. Apalagi denyut jantung tidak teratur. Wah, aritmia, denyut jantung enggak teratur, maka kita bisa menyal, membuat denyut jantung teratur dan di ideal. gula darah kan ada ideal, tekanan darah ada dial denyut jantung juga ada ideal. Batasnya 60-100. ya nah, kalau tengahnya berapa berarti? Ya 70 gitu kan? 70-80. Nah, Teman-teman yang denyut jantungnya, bangun tidur, duduk, baca buku, ya, pagi-pagi ya, sarapan, baca buku, udah 80, udah bagus, ya Nggak butuh dinaikkan, nggak butuh diturunkan. Kalau gitu, olah nafas jenis yang mana? Nah, jenis yang water breathing. ya Sering-sering water breathing. Ini istilah dari Lukas Rockwood. Air, water. ya Langsung diperagakan. Minum delapan gelas hari, delapan gelas sehari, sehari oke. Okay. Kecuali yang sakit ginjal ya, dokter biasanya kasih batas, ya. maksimum satu liter, maksimum satu liter, tergantung serba parah ginjalnya. Kita ngomong yang normal, minum air boleh delapan gelas, 10 gelas sehari nggak masalah. Air, water, nah, sama juga olah nafas, water breathing, bisa berkali-kali, dua jam sekali nggak masalah, bahkan tiap jam juga nggak masalah. Apa itu water breathing? Tarik lepas, jumlahnya sama. Tarik lepas jumlahnya sama, manusia mengalami stres oksidatif. Kenapa? Karena stres psikologis, kejar deadline, macet, salah jalur, tagihan, buah. Stres itu manusia cenderung bernafas lebih lama, nariknya buangnya lebih sedikit. Ya, Nah, keadaan ini membuat stres oksidatif. Kalau terus-menerus nanti bisa berlanjut ke inflamasi peradangan. Berlanjut terus-menerus, selain stres oksidatif, selain peradangan juga bisa memicu proses metilasinya tidak baik. Proses metilasi itu kayak on-offnya DNA, on-offnya sistem imun. Nah, kalau metilasinya jelek nanti terjadi pembelahan sel, membelahnya error. Kalau membelahnya error, ya bisa memicu kanker atau kerusakan sel yang rusak pankreas jadi sakit, sakit diabetes maka kita perlu mengendalikan bagaimana nafas itu sebenarnya jangan sampai tidak imbang nah caranya dengan water breathing teman-teman yang enggak ada masalah dengan tekanan denyut jantung sering-sering <tuh> water breathing yang tekanannya rendah latihannya yang tadi ya itu sih bukan coffee breathing tapi mendekati coffee breathing gitu ya di tariknya lebih cepat, lama, buangnya cepat-cepat, naikin denyut jantung. Nah, kalau yang tidak ada masalah jantung, jantungnya sehat wal afiat, pulsanya di ideal, mungkin akan seperti yang lapor di chat ini ya. Saya tetap aja ini di 80, sudah bagus banget tuh. udah. <laughs> ini yang ini malam ini saya lebih banyak memang bahannya denyut jantung gitu ya. buat buat yang ya rendah pakai yang tadi Nah, sekarang gimana pakai yang normal-normal latihan yang mana? Nah, sekarang kita akan latihan untuk yang nggak ada masalah di jantung bisa untuk semuanya bahkan bisa termasuk yang tinggi bisa termasuk yang rendah yang disebut dengan water breathing. Ini semuanya olah nafas yang sudah kita lakukan bagi yang grup-grup lama selama kita menjalankan metode body scan, inner healing, self image, image terapi, personality itu semuanya adalah water breathing di mana tarik dan lepas jumlahnya sama. Mencapai keseimbangan antara ying dan yang. Mencapai keseimbangan antara simpatik dan parasimpatik. Keseimbangan nervous system atau autonomic nervous system antara simpatik dan parasimpatik itu juga membuat keseimbangan hormon. Karena hormon itu semuanya digunakan. Dibutuhkan. Kortisolnya dibutuhkan. ya insulin Insulinnya dibutuhkan. Kebanyakan insulin juga enggak bagus, kekurangan insulin juga jelek, kebanyakan adrenalin enggak bagus, kekurangan juga enggak bagus. Jadi hormon itu keseimbangan hormonal. Nah, maka untuk mencapai keseimbangan hormonal ini, kita nafasnya water breathing. Orang yang tidak imbang hormonnya, ya, ah, saya pernah pernah sampaikan kok ya, saya enggak nyiapin filenya, tapi penyakit-penyakit karena ketidakseimbangan hormonal itu banyak banget. Ya, jerawat yang enggak karu-karuan, ya masa puber ya jerawatan, tapi kan misalnya enggak karu-karuan, menstruasi enggak teratur, rambut rontok, itu ketidakseimbangan hormonal. Belum lagi stres, bahkan juga bisa autoimun karena hormon enggak teratur, lalu antibodinya seperti error dan menyerang dirinya sendiri. Ini semuanya diatasi dengan water breathing ya, untuk keseimbangan hormonal. Jadi sebenarnya water breathing ini untuk semua penyakit Orang diabetes, glukogenesis karena hormonnya nggak imbang, keseimbangan seimbangan hormonal. Makanya kalau habis latihan bimbo satu dua, relaksasinya adalah water breathing, tarik pelan pelan, lepaskan pelan pelan. Gitu ya di dua yang saya ajarkan, 15 tarikan setelah tahan nafas dan lepas itu 15 dengan cara seperti itu. Ya, itu membuat kita nanti. Uh, Balik keimbang supaya eh, kortisolnya nggak naik. Ya, karena kortisol naik, insulin turun gula dilepas, berarti simpatik, nervous systemnya kelebihan. Jadi, kita harus mengatur keseimbangan itu. Nah, gimana ngaturnya? Water breathing, kita praktek. Eh, kalau ini lama nggak apa-apa ya. Tadi saya agak menggap-menggap juga tuh <lacht> olah nafas. Nah, adanya lebih lama, doangnya tiga ya, 3 menit rasanya sudah capek. Nah, sekarang kita bisa 5 10 menit kita lihat aja nanti ya untuk melihat apa yang terjadi dengan denyut jantung kita masing-masing ya. Saya mulai dengan 91 293 92 ya. 191 90. Oke. Saturasi 97 sekarang 98. denyut jantung 89 88 ya sekitar itu ya. Oke, kita mulai dengan Tarik 8 kali, lepas 8 kali. Saya kasih aba-aba dulu ya. Kita sama-sama tarik. Nah, saya, apa itu? Saya itu saya habis itu saya berhenti ngasih aba-aba dan saya akan ikut praktek ya. 8 detik tarik, 8 detik lepas. Tarik nafas 1 2 3 4 5 6 7 8. Lepaskan 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, tarik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lepaskan, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, saya akan ikut bersama-sama. tarik lepasnya lewat hidung ya mulut ditutup tersenyum All right. <laughs> Ya, saya pikir cukup untuk uh, pelatihan yang uh, water breathing. Jadi malam ini memang kita mengeksplorasi ya, tiga teknik olah nafas. Kalau tadi saya perhatikan saya ya saturasi 97-98 aja nggak berubah gitu ya, tapi denyut uh, jantung waktu saat narik tuh dua tiga empat lima enam tujuh delapan saat narik itu denyut jantungnya bergerak naik dari sembilan puluh sembilan satu sembilan ya begitu mulai lepas pelan pelan turun turun turun turun turun sampai 89, 90. begitu narik gitu ya nah teman teman memang hari ini saya harapkan mengamati ya jadi pasang oximeter mengamati kalau nggak siap oximeternya ya belum beli nanti beli supaya apa supaya nanti teman-teman memutuskan sendiri mau pakai metode yang mana ketika masuk modul advance jadi besok Senin pagi Selasa pagi Jumat itu sudah modul advance ya jadi yang grup baru ya kayak lompat ke advance dulu nggak apa-apa jadi malam ini paling nggak jadi tahu ada beberapa metode olah nafas yang serial kapatsin Jadi kita sudah dua ya. Pertama narinya lebih lama, buangnya lebih cepat. Nah ini memang fokus pada denyut jantung. Jadi terutama yang ada kombinasi dengan masalah denyut jantung. Kalau nggak ada kombinasi dengan masalah denyut jantung, maka yang dipakai yang water breathing, ya, yang water breathing. Jadi kemarin saya baca denyut jantung 5856 agak cukup rendah ya. jantung di bawah 60 rendah. 70-80 di ideal, di atas 100 tinggi. Saya biasanya 90 100-an. Itu agak tinggi sebenarnya. 90 100 Tapi kalau saya rileks ya bisa 70-an. Mungkin karena hari ini tadi Dimana sih naik taksi dari airport ke Pintar? <laughs> Masuk jalur peluit <laughs> sudah macet ditunggu zoom ada. Terpaksa sadar ya setenang tenangnya ya sebenarnya nggak tenang juga gitu ya naik juga. Tapi ya tetap di bawah 100 oke okay. 90 masih oke. Okay. Di atas 100 ketinggian, di bawah 60 ketinggian. Makanya kalau yang lapor denyut jantungnya 5856, sering-sering metode satu tadi, ya metode satu hari ini punya ya, kita sebut aja kafi, saya bukan kalibrating sih ya, belum ada namanya tuh. Jadi nervous system, nariknya lebih lama, buangnya lebih cepat. Nanti denyut jantungnya pasti akan naik, ya. Tekun latihan seperti itu naik. Supaya apa? Supaya di ideal, ya saya kenapa ya kok detak jantung saya selalu 658 tapi saturasi Oke okay. malam ini kita memang enggak bahas saturasi ya bahas jantung kalau bahas saturasi itu nanti metode yang lain ya supaya malam ini kita fokusnya di disati jantungnya pokoknya yang saturasi jantungnya rendah sering-sering latihan nariknya lebih lama ya nariknya lebih lama juga nanti saturasi pasti naik ya karena narik itu juga mengambil oksigen cuma masalahnya narik lebih lama ternyata Berhubungan dengan menaikkan denyut jantung. Saya kuat nafas, tariknya 5 detik. Jadi lepas, enggak apa-apa. Ya. Tarik lepas itu sekuatnya. Nanti makin lama, nanti pasti bisa 12 detik. Ya, kalau misalnya tarik nafas itu kan misalnya gini. Kalau saya tarik nafas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sebelas dua belas sering begini dengan kecepatan angkanya satu dua tiga kalau mau panjang maka dibuang dulu baru narik ya ya buangnya nggak harus kayak begitu tapi tarik. ya kenapa teori volume paru-paru paru-paru itu kan volume dibuang habis ya nariknya banyak teori volume ini udah dibuang nih diisi ya banyak ya nggak masih bisa diisi terus gitu kan dibuang dikit kan ya tumpah gitu ya, nah makanya kalau kita buangnya juga sedikit, nariknya pasti sedikit. mau nariknya panjang, buangnya panjang, ya buangnya cukup panjang. <tuh> kalau metode windbok, <of> beda, tapi <tuh> <tuh> <tuh> nah, metode maka nariknya atau metode yang, yang biasa, mau nariknya panjang, ya kayak dimulai dengan bisa kayak <tuh> tarik. Ini tadi, sampai ini masih narik terus, ya. Bukan berhenti, kalau berhenti berarti tahan nafas, ya. Narik, kalau segitiga, narik 12, tahan 12, lepas 12. Jadi, ini, nariknya bisa 12 detik. Nah, bisa juga dengan cara kombinasi nafas perut dan nafas dada. Jadi, nafas perut itu, kalau misalnya kita tarik nafas kan, nah, ini kan nafas perut, lepaskan, lepaskan lepaskan, kalau pas timbuh begitu. Nah kalau mau kombinasi, maka tarik perut dulu, sambung. Jadi kayak perutnya kayak kembali turun, ditahan. Dadanya naik. Jadi naik, tarik perutnya mungkin bisa tiga empat detik, tapi dadanya bisa tambah lagi, sehingga totalnya bisa 12. Atau misalnya langsung dada, pelan pelan juga otomatis itu tergantung. Jadi nggak masalah dada atau perut. Kalau misalnya punya tujuan mau untuk meminjam, Saluran pencernaan, ya metode yang pelan-pelan lembut perut. Kalau misalnya Wim Hof yang kemarin ikut metode, eh waktu saya kemarin di Bali saya peragain Wim Hof yang enam rit, itu sengaja saya duduknya di samping nunjukin nafas perut, ya terutama yang cepat, ya. Jadi kalau sering latihan udah pasti, ya nanti bisa 12 detik tariknya waktu pelan-pelan. Nah. Water breathing adalah tarik dan lepas jumlah yang sama, seperti tadi. Ya, itu nanti besok pagi. Ya, kita akan latihan, udah masuk ke pengelolaan hormon kebahagiaan. Sebenarnya, ya, kita olah nafas seminggu ini, tuh, yang pagi, dari tadi pagi, bahagia, besok, sukacita, atau Joy, gitu ya. Itu sebenarnya dalam rangka mengelola hormon kebahagiaan di grup kan saya posting mengenai hormon kebahagiaan, penopang kesehatan. Ada banyak sekali hormon, tapi yang cukup apa, dominan ya adrenalin, dopamin, serotonin. Satu hormon aja bisa mengendalikan, mempengaruhi sekian organ tubuh. Maka kita olah nafasnya itu dalam rangka mengatur keseimbangan hormonal secara pikiran dan perasaan. Tapi secara teknik, nafasnya mau yang mana? Ya paling tidak pilih antara water breathing sama whisky breathing atau kalau di, sedikit dimodifikasi yang tadi yang tapi dengan ekstrim tadi ya narik nafas itu kan ekstrim nariknya sampai lima buangnya cuma dua. Nah teman-teman yang misalnya punya masalah denyut jantungnya kok relatif pelan enam puluh tujuh ngantuan. Coba nanti tariknya misalnya 8, buangnya 5 atau 7. Jadi enggak sampai ekstrem buang tariknya 5, terus bah, nanti akan capek olah nafasnya. ya Nafasnya pelan-pelan, tarik, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, buang, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tarik 8, buang 6. Karena nanti kalau olah nafas yang seperti, apa, Citra diri, ucapan syukur, kebahagiaan, itu kan saya nggak ngasih bapak tarik nafas, ya kan? ngasih bapaknya abah sebentar, standar, tarik lapan, lepas lapan. Tapi teman-teman bisa tariknya lebih lama dikit untuk yang denyut jantungnya lebih pelan. Nah, yang denyut jantungnya normal-normal aja, ya, dalam arti pas olah nafas, saya pasang 70, 80, 90, udah, tarik lapan, lepas lapan aja, atau tarik 10, lepas 10, tarik 12, lepas 12, itu boleh ya. Yang sudah masuk di modul nafas segitiga ya, atau sekarang sekaligus saya terangin juga jadi nggak apa-apa ya, boleh juga ini untuk mengatasi apa? Untuk orang yang saturasinya rendah, untuk yang saturasi rendah itu nafas segitiga kalau sudah mengenal nafas segi empat juga boleh, tapi kita belum praktekkan ya. Paling nafas segitiga grup 24 ke bawah kan sudah. Nafas segitiga itu berarti tarik 8, tahan 8, lepas delapan. Ya. Kalau segi empat tarik 8, tahan 8, lepas 8, tahan 8 lagi, tarik 8 gitu namanya kotak gitu ya. Sebelum jelasin ya, kita belum praktek. Tapi segitiga udah praktek, saturasi naiknya bagus. Jadi tarik itu 2 8 detik, tahan 8 detik, buangnya 8 detik. Itu boleh untuk yang praktek bersama pagi hari pagi hari selama minggu ini gitu ya. Itu itu boleh nafas ketiga, terutama mengatasi saturasi rendah dan pH rendah. Ah, siapa tuh saturasi rendah, pH rendah? Diabet, meium, kista, kanker, tumor. Namanya kanker itu nggak dibedain. Kanker udara yang mana? Kanker otak yang mana? Kanker rahim yang mana? Semua kanker. udah Semua kanker, meium, kista, itu kebanyakan orang pH-nya rendah. Maka bagusnya Wimpov satu Wimpov 2. Tapi kalau mau olah nafas yang sekaligus keseimbangan hormonal di mana ada muatan kasih, sukacita, sabar, fleksibilitas. Wah, tuh temanya banyak banget, gitu ya. Itu sebenarnya tema-tema hormon juga. Karena bahagia itu dopamin, oksitosin, antusias itu endorfin, gembira itu endorfin, gitu ya. Rasa tenang itu serotonin. Jadi hormon-hormon itu maka sampai ada namanya hormon kebahagiaan. Nah tentu kita nggak bisa mengatur konsep kebahagiaan sambil vivof, ya Puh. kita memang vivof ini beda jalur, gitu ya itu untuk saturasi pH naik kanker mati, begitu ya tapi kanker juga bisa dilawan dengan hormon kebahagiaan jadi sebenarnya kalau ditanya Pak saya sakit ginjal saya pang, apa, kanker paru paru yang mana paling bagus itu semua metode dijalani dulu semuanya semua metode dipelajari semua metode dipraktekkan tetapi ada penekanan ketika orang diabetes, minum kista, kanker pH-nya rendah, limbah satu, limbah dua, ya bangun tidur limbah dua, dua jam sekali limbah satu, mau tidur baru yang ini, ya yang ini itu udah mati, yang besok pagi kita praktek bersama pagi hari, nah, itu jadi pindah pagi, nggak apa-apa, ya nanti itunya dipindah ke malam, ya body scan-nya ke malam, yang muatan-muatan hormon keseimbangannya malam. Sekarang kita masih ada satu lagi, ya, yang dulu grup-grup yang lama sudah pernah uh, praktek, yaitu whiskey breathing. Ya. nah, tadi kan namanya water breathing. Oke, diulangi lagi sambil minum. Water breathing, ingat tarik, lepas, jumlahnya sama. Denyut jantung relatif stabil, bisa cocok untuk semua orang yang denyut jantungnya uh, pelan, nariknya lebih panjang. Nah, sekarang gimana kalau denyut jantungnya tinggi? Nah, yang ini lepasnya lebih panjang, maka disebut dengan whiskey breathing. Dan whiskey breathing ini nariknya 4 detik aja, tapi buangnya 8. Ya boleh juga nariknya 6, buangnya 12, gitu ya. Nariknya 5, buangnya 10, tidak Tapi saya kasih aba-aba ini saya sudah siapin rekamannya, kita akan latihan selama 9 detik, 8 detik ya, whiskey breathing. Dikasih nama whiskey biar gampang. Water breathing, minum 6 kali sehari, delapan kali sehari nggak masalah. Whiskey jangan sering-sering, mabuk gitu ya. Nah, dan konon kabarnya gitu ya. Saya sih merasakan sih efektif ya. Tadi saya naik pesawat, whiskey breathing sebentar, take off enggak terasa. Bangun-bangun loh -bangun, pesawat itu udah di atas Padahal kalau pesawat itu sebelum take off itu AC-nya kan gak dingin ya. Aduh mohon maaf ini sistem AC-nya nanti begitu take off akan dingin lagi. Banyak ya, orang dan bisa tidur ya. Udah saya break, apa biskuit breathing aja gitu kan, tapi tidur. Begitu bangun-bangun udah di atas gitu ya. Kalau saya termasuk efektif untuk bikin ngantuk beberapa teman, ah pak saya lebih efektif yang di ya sudah involve aja ya tarik nafas 200 kali begitu 50 lima kali dan menguap udah pasti ah gitu Lalu ada involve satu ya ini ada grup yang baru masuk malah terjun langsung di modul yang sekarang Enggak gitu ya. masalah ya karena ini modul yang tidak bahaya yang bahaya itu involve 2. jangan involve dua sebelum involve satu apalagi punya masalah jantung bisa-bisa dilarikan ke rumah sakit bisa-bisa otaknya nge dan nggak bisa balik. Saturasi turun 70, nggak bisa balik naik, maka akan hipoksia, otaknya rusak, kekurangan oksigen. Jadi metode dua yang berbahaya. Ini metode yang aman, maka saya berani mengundang grup-grup yang baru, silakan gabung. Makanya malam ini tadi sempat pentok 500. Ya. Mudah-mudahan lihat di Facebook atau nanti lihat di rekamannya. Kalau pentok terus 500, ya kita akan naikkan supaya kapasitas 1000. Ya. Pokoknya saya sudah janji, ya, kalau yang ikut banyak tapi tentu presiden dilihat berapa kali tapi malam ini tadi sempat bentuk 100 saya akan melihat dulu pagi hari kalau pagi hari bentuk 500 terus ya ya saya akan naikkan ya menjadi 1.000. ya ada teman yang sudah komitmen untuk bayari sum saya ya Nah sekarang Oke okay, sebentar saya baca lagi harus cuma kuat lima detik Oke okay. saturasi nggak kita pihak hal lupakan dulu saturasi ya dan jantung stabil bagus tiga awalnya agak susah nafas karena sam lambung setelah 6 kali olnaf jadi enak cuma dada masih agak sakit ya orang-orang yang baru olah nafas sering dadanya sakit dadanya sakit seperti tertusuk tapi itu dengan cepat nanti akan hilang itu hilang saturasi naik pH naik udah ya saturasi 98 jantung menaik sedikit Oke maaf Pak, agak kesulitan untuk menarik nafas lama, nggak apa-apa, sekuatnya aja. Kalau di karena kalau dipaksain nanti sakit, ya kayak kayak dadanya kayak sakit gitu ya. Kalau dipaksakan nafas, karena kayak orang olahraga loh, ya kita olahraga push up gitu kan, kan tangannya sakit ya. <tuh> Tapi lama-lama kan sakitnya hilang. Nah kita dada ini sekarang paru-paru nih. Kalau kita tuarik sekuat mungkin, itu kan paru paru kan ditarik itu sakit sih, jadi ya, tuarik ya, ya sakit. Makanya ya sekuatnya aja. Tapi nanti lama-lama dari lima 6 detik bisa loh 12 detik Dan saturasi saya dulu 995 Kalau Vingfold saya cepat sekali 100 gitu ya karena saya sering tunjukkan 100 ya Oke Sekarang kita praktek dulu Namanya whisky, breathing Kita praktek 10 menit Tariknya 4 detik, buangnya 8 detik Apa yang terjadi dengan biji jantung Kita lihat aja Secara teori mestinya ini tadi Kalau buangnya lebih lama berarti simpatik nervous system dan parasimpatik parasimpatiknya lebih porsinya lebih banyak akan menyimpan gula harusnya gula darah turun akan ngantuk kenapa karena denyut jantungnya melemah ya bukan bukan melemah lebih pelan denyut jantungnya orang tidur kan enam puluh gitu ya Nah, kalau kita 100, gitu ya, wih, macet di Mau buru-buru, matanya melek malah. gitu kan? Duduk duduk itu jadi, hilang gitu ya. orang-orang eh, mau ditabrak mobil, ah ngantuk. <gifat> Enggak ya? Nah, tapi ada yang ngantuknya lebih efektif kalau saturasinya 100 dan tubuhnya alkali. Ya udah, berarti pakai bimfo aja. Malam-malam pakai bimfo, tapi kalau dicoba yang ini, sekali lagi kan orang beda-beda ya. Nah, teman-teman rasanya lebih ngantuk, 10 menit udah rasa apalagi 20 menit. Kalau memang disarankan ini sebenarnya untuk malam hari. Namanya whiskey breathing tapi boleh kalau pas latihan mau 30 menit diisi dengan muatan. Ya, muatan itu jadi teknik tuh apa sih? Wimbab satu, 1, Wimhof 2, water breathing, whiskey breathing, coffee breathing, kita nggak bahas malam hari ini gitu ya. Nah, ini kan teknik bernafasnya. Nafas ketiga, nafas napas kotak itu kan tekniknya. Muatan itu Sukacita, ucapan syukur, body scanning, healing terapi itu muatan. Jadi antara teknik dan muatan. Ya, nah muatan pun kan teman-teman bisa customize. Ah malam hari paling enak ucapan syukur aja lah. Ya udah seperti audio ucapan syukur, atau lama-lama dimodifikasi sendiri. Yang enggak ada audionya itu inner healing karena saya butuh suasana customize tiap sesi berbeda-beda, gitu ya. Oke, kita praktek dulu yang whisky, breathing. Saya akan nyalakan Oke. lagi oximeter untuk memantau. Paling enggak, denyut jantung. 89, 90, saturasi 97, Danyut jantung 89, 88. Oke, 87. Dengan bernafas, membuangnya lebih lama, kita bisa mengamati ya. 85, 84. Jantung, dan jantung. 3 ya memang udah mulai. Saya udah mulai enggak tegang kayak tadi waktu zoom udah terlambat 15 menit ya dan kita ada 500 orang menunggu ya. puluh sekarang. Oke, kita mulai. Selamat malam teman-teman. Ini adalah instruksi audio untuk olah nafas whisky, whisky breathing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 Lepaskan tujuh enam lima empat tiga dua satu tarik nafas satu dua tiga empat lepaskan tujuh enam lima empat tiga dua satu tarik nafas pelan pelan kira kira hitungan empat itu ya bapak saya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 Perut penuh, kalau nafas perut, dada penuh. Nafas dada, tahan sebentar. Lepaskan pelan-pelan. Gak usah buru-buru. Lepaskan pelan-pelan. Sampai Anda merasa nyaman, seperti kosong. Saya akan malah hitung kembali. Tarik. Satu. Dua. Tiga. Empat. Siap-siap. Lepaskan. Tujuh. Enam. Lima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 Ya, denju saya 8788. Ya, turunnya tidak terlalu banyak. Oke. Okay. Kalau 10 menit, 15 menit, ya makin lama makin terasa, ya. Karena memang semuanya butuh latihan. Nah, sekarang saya bahas secara umumnya adalah metode ini memang tiga versi, ya yang satu tariknya lebih lama, yang satu imbang, satu buangnya lebih lama ya. Gunanya berbeda terutama yang berpengaruh nyata kalau menurut penelitian adalah denyut jantung ya. Nah, sekarang yang tidak ada masalah denyut jantung, maka ambil yang tengah ya, tarik, lepas jumlah sama ya. Maka itu disebut water breathing. Yang buangnya lebih lama disebut whiskey breathing. Kebanyakan orang mengantuk dengan whiskey, tapi kalau teman-teman misalnya lebih ngantuk dengan bivhov, sekali lagi saya katakan silakan ya, karena biasanya dalam modul-modul yang mengajarkan water breathing, whiskey breathing itu enggak mengajarkan bivhov. Maka di antara aneka teknik MBSR, ya whiskey ini yang paling bikin ngantuk sementara saya mengajarkan baik dari metodenya Hof, ataupun MBSR ya sampai nanti ke body stretching itu masuk kelompok MBSR. Bahkan di MBSR sebenarnya nggak ada whiskey breathing ya. Whisky itu udah masuk di Taiteko dan John dan Lucas Rockwood atau Patricia Garbang. Jadi supaya dengan adanya aneka ini saya harapkan bukan bingung ya tapi justru ah saya cocok yang ini gitu kenapa saya tadinya denyut jantungnya tuh tinggi banget gitu ya dan dengan whiskey breathing ini nah eh, arahan untuk whiskey breathing hanya malam hari itu sebenarnya arahan untuk yang umum ya nggak ada masalah denyut jantung maka sehari-hari water breathing malamnya whiskey tapi bagi orang yang denyut jantungnya betul-betul seratus seratus ya viskinya boleh berkali-kali memang istilah viski ini untuk konotasi itu bikin ngantuk jangan sering-sering kayak biski, malam hari aja kayak anggur mau malam hari minum gitu ya kalau air kan bisa berkali-kali tapi begitu keadaannya tertentu tertentu teramati wah saya tekanan denyut jantung saya itu cenderung tinggi ya udah viskinya berkali-kali saya cenderung rendah yang Tadi saya sebut coffee breathing, boleh juga sebenarnya, tapi beda, karena coffee breathing itu buangnya <laughs> gitu, itu Yang pokoknya nariknya lebih panjang, itu boleh berkali-kali. ya Saya pikir cukup simple, sehingga nanti besok pagi teman-teman udah punya pilihan. Mau praktek yang mana? Sekarang saya akan menjawab pertanyaan. Latihan kedua ini agak panas keringetan. Ya sekali lagi keringetan itu beda-beda ya, terutama yang mungkin akan lebih keringetan lagi nanti kalau nafas ketiga atau vivo satu biasanya ya vivo satu, dua kali keringetan, gembropios. Kalau mau nyoba nyoba gitu ya, lihat aja keringetnya asam nggak? Kalau asem berarti banyak racun dibuang, <tuh> Kalau nggak, ya memang olah nafas itu kayak orang olahraga. Makanya yang rajin olah nafas nanti mungkin bisa ngeliat ya, pesernya bisa sembuh. Ya, ada beberapa pertanyaan yang Pak kalau saya kalau malam hari suka kenceng gitu coba laten olah nafas kenapa logikanya gampang banget sih bernafas ambil HP ambil kaca ah, apa uap air <laughs> makanya kalau saya olah nafas begini kayak orang lagi bicara sama Ceramah gitu waduh satu sesi bisa dua gelas loh jadi kalau saya sehari-hari delapan gelas tapi kalau ceramah satu kali satu jam Bukan 8, 10, ceramahnya dua kali, 12 gelas, ceramahnya 3 kali, 14 gelas. Karena satu jam ceramah itu saya butuh dua gelas, atau satu botol aqua kecil. Karena berbicara, keluar uap air. Coba kalau teman-teman pernah ke Eropa, kalau saya ke Eropa, ke Amerika, pas musim dingin, musim salju, lihat orang ya diri kita, kan waktu kita bernafas, kan kayak keluar kayak sepur keluar uapnya gitu uap nah itu juga kenapa metode John Gambazin, baik Teiko, Patricia Garbang itu melarang buka mulut tarik lewat hidung keluar lewat hidung biar nggak dehidrasi biar nggak keluar uap apa airnya kalau involve ya namanya CO2 racun buang aja cepet cepet pakai mulut Puh haus ya Nah tapi orang yang olah nafas bisa keringetan ya sekali lagi BAB urin keringat itu kan racun semuanya ya bisa tetap bisa metabolisme yang dipercepat sehingga bentuknya dalam bentuk misalnya urin apa keringat tapi yang menarik beberapa orang yang dulu misalnya semalam itu empat lima kali kencing hanya tinggal satu atau dua kali bahkan saya kalau gula saya di bawah 150 saya tidur jam 10 saya bangun jam 5. Saya tidur jam 9, saya bangun jam 4, tidak pakai kencing di tengah jalan. Dulu sebelum gula saya terkendali, dan belum latihan olah nafas, dari Bintaro ke Bandung, itu bisa tiga kali berhenti rest area hanya untuk kencing. Sekarang, sampai lokasi Bandung, tidak pakai kencing, bisa. gitu ya. Kenapa? Karena sepanjang jalan Jakarta-Bandung olah nafas. <laughs> Jadi, udah apa airnya di dibuang lewat nafas ya. atau dibuang lewat keringat enggak masalah ya keringetan, keringetan, kesemutan itu wajar apalagi kalau metode Wim Hof satu ya kalau pusing Wim Hof dua wajar yang lain nggak wajar kecuali body scan body scan memang bisa muncul macam-macam saya lebih kuat buang nafas daripada narik. sebenarnya bagus ya kalau kita lebih buang nafas, lebih lama na buangnya, nanti terbiasa lebih lama buangnya, itu akan cenderung lebih santai, lebih tenang, gulanya disimpan, gula darah turun dan lebih rileks. Lebih banyak nariknya lebih stres, kortisol, gula naik gitu ya. Tapi narik nafas itu siaga sebenarnya. Jadi kalau yang yang idealnya sebenarnya imbang. Tapi manusia punya kecenderungan Kenapa cenderungan? Karena dunia sekarang ini orang sibuk, macet, stres, pusing, itu semuanya kebanyakan membuat orang tarik tanpa sandar lebih lama. Narik nafas lama kok nggak bisa? Nggak apa-apa, nanti makin lama makin bisa. Oke sudah. Saya sudah pasang ring jantung menggunakan metode yang pertama atau kedua. Untuk yang malam ini dibahas, gitu ya, nggak masalah yang manapun. Yang penting bukan... Ringnya tapi denyutnya berapa? Nah, kalau pasang ring jantung yang hati-hati itu -hati metode Wim Hof yang kita belum bahas, kita nggak bahas malam ini. Tapi kalau yang di grup 42 ke bawah, maka ini modul ketiga, gitu ya. Tapi malam ini kita bahas metode satu tarinya lebih lama, metode duanya nya adalah water breathing lalu whiskey breathing. Nah, yang pasang jantung itu ring jantung itu hati-hati dengan nanti yang kalau masuk modul Wim Hof dua, dimana kita pakai tahan nafas. Karena tahan itu jantung berdetak lebih kencang. Nah, itu hati-hati yang orang buat ring jantung adalah Wim Hof 2 ya. Wim Hof 1 pun kalau rasanya sakit kan 200 kali tuh. Nanti 50 aja, 70 ya sekuatnya berapa itu kalau kita bicara ring jantung ya. Pak Jarat, batasan kuat tarik nafas itu seperti gimana ya kalau sampai agak ngotot apa ya. Jadi kalau Wim Hof itu boleh kuat dalam itu ya bahkan hidungnya ini kayak sedikit bergetar nanti muka keringkan itu involved tapi kalau metode body scan nah yang yang malam ini dijelasin itu sebenarnya kita nariknya itu pelan banget ya tarik lewat hidung keluar lewat hidung mulutnya tersenyum bahkan gerak dada ini hampir kayak nggak kelihatan gitu ya kayak orang diem aja gitu ya tarik nafasnya itu kita nariknya ini yang metode John Kabat-Zinn metodenya yang malam ini kita bahasnya tariknya delapan pelan-pelan nariknya kalau sedikit agak agak, di, agak dikembangin dadanya juga nggak apa-apa. Tapi pelan pelan, pelan. Makanya kalau 12 detik itu kalau hanya bisa pelan, dia ya kalau cepat gitu ya nggak mudah habis, gitu ya. Ntarnya pelan sampai satu dua sampai 12 detik. Buangnya pelan pelan. Tarik lewat hidung, keluar lewat hidung. Mulutnya ditutup tersenyum. Ya ini metode serial John Capadzi. Mulai dari body scan, inner body scan healing terapi hipbri scan healing terapi inner healing self image 12 personality lalu modul Advan Nah sekarang ini kita sudah Advan gitu ya ketika membahas besok pagi jadi mulai tadi pagi Senin pagi Senin sampai Jumat ini kita semuanya Advan semuanya karena kita sudah masuk ke keseimbangan hormonal bahkan dalam ke kesembangngan hormonal itu kita kita bedah satu-satu hormon demi hormon ya hormon tadi pagi adalah hormon kebahagiaan besok pagi hormon kegembiraan atau nanti yaitu endorfin. kalau kebahagiaan kan lebih kalah melatonin atau oksitosin ya. hormon-hormon ini gimana banyak orang itu sakit karena kekurangan hormon kebahagiaan ya. Nah itu semuanya metode yang tenang nariknya pelan-pelan ya memang ini beda versi banget sama vivo tarik kuat-kuat <tuh> Ini Winhof, ya. Jadi yang baru pertama kali gabung malam ini, ya nggak apa-apa. Kita langsung ini advance dalam kurikulum saya. Tapi dalam modulnya John, Kabat-Zinn, body scan itu nomor satu, ya. Di mana bahkan teman-teman mungkin juga ada yang belum belajar body scan. Kita apa-apa. Kita belajar tekniknya dulu aja, yaitu nafas pelan-pelan dari -pelan, hidung lewat hidung nggak pakai ngoyong, nggak pakai kuat-kuat. Kalau misalnya tarik kuat-kuat dalam hati nariknya lama gitu. Kalau sampai terus enam detik udah nggak kuat, kan butuh dikuatkan lagi. Tarik dalam-dalam, nah itu nanti bisa nanti kayak 8 detik dari enam jadi delapan, delapan sampai ke 12. belas. Oksimeter merek apa yang paling bisa tiga digit itu UL. ya Kalau yang bukan Jewel, ada Elite, ada di bawah. Ada merek elit, ada merek apa lagi itu Finger Hint itu hanya sembilan, berarti hanya dua digit, berarti hanya bisa pentoknya 99. Tapi yang se-pentoknya sembilan biasanya bisa sampai turun ke 40 atau 50. Ini bisa 100, tapi biasanya pentok-pentok ke bawah paling kadang hanya 60 atau 59. Jadi kalau kita tahan nafas sampai 60, tahan lagi itu mati alatnya, berarti itu di bawah. 60 ya, tapi teman-teman yang baru nanti nggak usah di bawah 60 ya, mulai dengan dari 100 turun 90 aja, turun 80 sampai bisa turun 70, boleh turun kalau sudah bisa naik dengan cepat ya, nanti dibahas di workshop limphove ya minggu ini pagi hari kita nggak bahas limphove yang grup baru karena belum memang belum belajar metode limphove, kalau ngasih link ke teman jangan langsung limphove dua ya berbahaya orang bisa mengalami Kerusakan otak karena kekurangan oksigen yang sekarang ini aman, semuanya ya, mereknya jual, jual, jual, tipenya apa saja, punya saya ini udah lama sekali, banyak tujuh tahun ya, yang baru-baru juga semuanya bisa seratus persen punya saya ini udah lama sekali. Kalau autoimun itu pH rendah atau tinggi. Ya kebetulan saya enggak autoimun ya, jadi terus saya tidak tahu. Yang pasti adalah minum kista kanker, BAB, itu semuanya kebanyakan pH-nya rendah. Kalau yang ada autoimun, bisa beli pH meter dan cek dirinya sendiri. Ya, eh, kalau ikut pola nafas pH saya sudah mulai naik dari enam sekarang enam setengah. PAB sudah lancar setiap pagi. Oke, dulu tiga hari sekali. Apalagi nanti mulai masuk pelajaran eh, probiotik. Ya. Ini saya ceritain ya, yang sum saya itu kan cuma bisa 100 yang bayarin bisa 500 itu karena dulu BAB tiga hari sekali, ikut diet kayak itu tambah seminggu sekali. Saya ajari bikin kefir, ya saya udah bikin kefir bukan kafir ya kefir <laughs> probiotik. Sekarang tiap hari bisa BAB wah senang banget. Ada duitnya banyak nggak bisa BAB kan susah juga susah BKB itu mah gampang banget ya dengan bikin kefir justru udah selesai ya Pak kalau olah nafas pusing gimana ya berhenti ya kalau olah nafas metode satu pusing body scan pusing metode ini pusing berarti misalnya 10 menit pusing ya pusing aja tapi kalau metode dua ya, Wim Hof dua ya Wim Hof dua pusing itu biasa nge-fly bukan pusing tapi fly gliang, gitu yang gliang lah satu tapi kalau bukan Wim Hof dua Ya, pusing itu tidak wajar body scan masih mending kalau kita body scan karena kita merasakan lalu laporan organ tubuh lapor pusing ya kalau body scan nanti semua penyakit bisa bisa muncul jadi kita bahas di body scan ada gangguan ginjal PH urin bawah 7 latihan yang mana yang semuanya boleh kalau ginjal nggak ada pantangan ya tapi yang paling efektif menaikkan PH adalah 1 dan 2 Kenapa setiap saya habis minum air putih denyut jantung saya selalu turun Ya, harusnya nggak berhubungan ya antara minum. Tapi kalau kalau memang tinggi dan menurunkan dan ternyata berpengaruh bagi kater kater tertentu ya nggak apa-apa. Kalau lagi sakit ginjal di diabetes metode semuanya boleh ya diabetes uh, wimbo satu imbol dua sambung dengan nanti relaksasi. Jadi sekarang saya uh, imbol satu dua itu kan efektif buat pH dan saturasi tapi kalau mengalami glukogenesis karena nariknya ke maka nanti kita akan perbaiki modulnya untuk orang diabet itu Salah saya 12 relaksasinya adalah water breathing apa? whiskey breathing supaya eh, kortisolnya ditekan dengan cara buangnya lebih lama ya. Pak, jadi variasi olah nafas untuk penyintas CA menaikkan pH pagi rimfow dua ya dua jam sekali rimfow satu itu terus lalu malamnya boleh pakai modulnya john gabat yang sudah dipelajari ya yang di, nanti john gabat ini paling banyak napas segitiga healing move healing terapi ucapan syukur udah bisa belasan tiap malam gondang ganti tema tapi Wim Hof 2 wajib pagi hari sebelum sarapan setelah itu dua jam sekali Wim Hof satu untuk minum kista kanker diabetes dan juga yang semuanya yang bermasalah dengan ph ya GERD imun apa asam lambung yang berhubungan dengan asam ya oke banyak, banyak pertanyaan kebanyakan laporan laporan kalau latihan water breathing berapa lama ya 20 30 menit satu kali ronde udah bagus dan itu bisa dua tiga jam sekali tiga jam sekali itu berarti bangun tidur sebelum sarapan bisa bimpo satu jam sembilan sepuluh pas break kalau dikasih di kantor ada coffee break minta waktu 10 menit udah bisa Makan siang istirahat 1 jam kan, jam makan siang, ambil waktu 20 menit dulu orang nafas, baru pergi makan siang. Jam 3-an, kalau teman-teman coffee break, kita olah nafas 10 menit. ke rumah sebelum makan malam, ah, bisa lagi 30 menit. 2 jam setelah makan malam, karena bagusnya kan belum makan, atau 2 jam setelah makan. Makan jam 7, bisa jam 9, atau jam 10, pas sebelum tidur, bisa 30 menit lagi. Yaitu kalau pakai uh, orang jamnya orang kerja tidak kerja di rumah sakit minum pisah kanker mau komitmen kayak titik Puspa kayak kavilah stadium 4 nggak mau kemo nggak mau radiasi bahkan satu jam satu jam satu jam gitu ya ya tiga bulan ke dokter dokter bilang usah mau gitu ya itu kondisi khusus namanya ya tapi yang secara umum bisa kayak tadi itu cukup pagi 30 menit kalau 10 menit 10 menit 15 menit ya malam lagi bisa tiga menit udah bagus banget pagi saya onaf siang dua baiknya malam med jode apa apa saja ya oh, kalau kanker tadi sudah sudah sebut ya oke jadi sudah semua selesai pertanyaan sampai jumpa besok pagi jam 6, mulai 6.45, empat selesai enam pagi mulai enam selesai yang pagi nggak banyak penjelasan lima sepuluh menit penjelasan atau lima menit penjelasan sebaiknya ya supaya yang mau kerja bisa langsung kerja jadi kita jam 6 mulai penjelasan lima menit langsung praktek ya habis praktek bisa live jadi jam 6.35 udah bisa selesai tinggal nanti saya lanjutkan 10 menit kalau untuk menjawab uh, pertanyaan ya terima kasih selamat malam